Assalamualaikum mereka wabarakatuh Nama saya Aini Zulaiha Berikut ini ibu saya Sitya Soliha Kami dari Bekasi Kami akan menceritakan testimoni cerita riwayat ibu saya Ibu saya mengalami sakit diabetes Basah selama lima tahun Sebelum uh, Mengenal Botol Trifinity Ibu saya sempat mengalami operasi Berikut luka-luka uh, Yang ditimbulkan akibat operasi adanya benjolan di sekitar kaki perut ibu saya sakit terusnya susah tidur uh, terus sering buang air kecil uh, sesekali juga tekanan darahnya uh, suka tinggi dan tidak menentu berkali-kali kami mencari obat yang terbaik kami menemukan Trifinity, namun juga setelah sebulan pemakaian kami mengalami banyak perubahan ibu saya jadi hidurnya terkontrol gula darahnya juga apa semakin hari semakin baik terakhir kali kami memeriksa gula darahnya 330 dan benjolan di kakinya juga hamilnya, semakin berkurang terakhir kali saya lihat ibu saya ini uh, kulitnya yang mengelupas lama kelamaan uh, dia menumbuh kulit baru lagi dan terlihat uh, manfaat definitif semakin jelas. Berikut pernyataan Ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ibu Siti Soleka. Saya selama ini menderita uh, sakit diabetes. Saya sudah operasi. Saya mengalami sakit lambung. Saya terlalu sakit tapi alhamdulillah semenjak saya pakai botol vitri saya alhamdulillah membaik gula saya juga dan tensi saya tadinya lebih tinggi tapi alhamdulillah sekarang mulai membaik alhamdulillah mudah-mudahan Allah kasih hidayah dengan botol vitri supaya baik selalu untuk kesehatan saya terima kasih Tritian, terima, terima kasih terima kasih dalam. Salam, sehat kami untuk rezeki.